Alhamdulillah. Coba di bagaimana ceritanya. saya sedikit nanti nanti Jadi alhamdulillah kami ini baru nikah sekitar 7 8 bulan yang lalu. Alhamdulillah. Nah, pas hari pertama malam itu ketika kami sudah siap pernikahan Nah, tinggal di rumah, baru kita tinggal di petaman malamnya itu kejadian dia mengalami kesurupan dan e, akhirnya berulang terus setiap hari hampir setiap hari, hampir setiap hari yang setiap hari akhirnya saya bawa rukia, nah e, kalau dari rukia itu saya lihat e, ada makhluk yang sepertinya sepertinya ya, kan kita juga kalau alam rukia belum terlalu ada yang bentuknya juga sepertinya kiriman dan ada juga kalau saya lihat yang di, di youtube nya dokter itu kan ada juga saya kayak jini nasab ya Hei. nah ada juga yang seperti itu dan saya tanya ke dia ee, agak nyambung karena orang tuanya ee, dari pihak ibu ya dari pihak ibu itu memang kayaknya sepertinya turun menurun dong dan ee, akhirnya menurun ke dia dan dia ee, Ibaratnya itu kayak gilirannya dia lagi nih Yang nerima itu, itu. Nah, itu bener -bener. Ada itu kah? Ada yang jadi dukun? Keluarganya? Ada Siapa? Nenek? E, kakaknya mama tapi sudah anggar Oh, sebentar ya Ini pasien yang satunya e. Sering mimpi buruk? Sering Apa biasanya? Kalau lebih buruk itu dari sebelum menikah sih dok. Oh dari sebelum nikah. Kadang e, kayak ketindisan gitu lah dok. Mm. Terus pernah juga kayak kayak lagi berhubungan kayak lagi didekatin laki-laki gitu lah dok. Tapi gak kenal gitu. Nggak nah. kenal lah. Uh -uh. Bisa lihat Jin? Eh aduh pusing. Kalau liatnya itu berasanya lebih keberasaan. Kalau melihat itu paling kayak sekelebatan gitu nah, kan? Maksudnya misalnya dari kecil bisa ngeliat jin, lihat penampakan gitu. Pernah. Sering. Enggak terlalu sih oh, enggak. karena saya enggak enggak pedulikan gitu kan. Enggak terlalu enggak, enggak belum sadar kalau bisa ngeliat gitu-gitunya. Iya. Sekarang usianya berapa? Udah 40. 40. Sekarang apa yang dirasakan? Sekarang ini. Hmm. Deg-dekan. Tapi kayak senang. <laughs> wah <aneh> ini hehehehe <laughs> biasanya, biasanya tuh apa yang dirasakan? deg-deg dok takut saya rasanya lihat dokter atau rasanya tuh mau marah ngeliat dokter nih <laughs> ini malah senang tadi pas benar dok, berasa gitu hmm. sempat lihat suami sempat kayak yang kesel terus tiba-tiba langsung kayak sedih banget kayak mau nangis, kayak gak mau ikut gitu sempat gitu aja, tapi sudah pas udah nyampe Jakarta Alhamdulillah. Tadi malah saya bilang udah yang pertama aja mau gitu cepat. Jadi dua, dua atau tiga hari sebelum berangkat kan sempat keserupan juga dan waktu keserupan itu dia sempat ngomong yang eh, makhluk yang masuk jangan dibawa jangan dibawa katanya yang dibawa ya. Terus Saya bilang kenapa? Bilang, kamu ada perjanjian sama orang tuanya ya dia bilang langsung eh, akan diteruskan ke anaknya lagi nanti. Dia gitu aja di situ saya kan saya sambil keluarin kan saya baca ngikutin yang eh, biasa ustaz juga kan. Saya baca ibarin, juga itu. Ya, ya. ya udah mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh>. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.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 لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقامة اللهم رب الناس لا شفاء شفاء أن لا يغادر اللهم رب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 mencari kuli nafsun atau gainin hausidin Allahu ya shifik Bismillahi arkik. Apa yang dirasakan? Hmmm. kayak mau ketawain lah. Oh, ah, dokter. Ah, lagi? Saya mau ketawain dokter. Ada rasa panas di badannya? Eh, kayak mau lagi mataran. Tapi saya tak pernah mau mau nantang dokter. Oh, tidak usah ya. Bisa klayik layi ya mau ketahui dokter ya udah sebentar jaga kesadarannya dulu ya jangan kesurupan dulu ya Hai ya. laudu <laughs> <tun -tun> <seri os -tun> billahi minash shaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim wasafatisafafadzajirati zajra fataliati zikra inna ilahakum lawahidu رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارقة إن زينا السماء الدنيا من كل شيء مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى من كل جانب نحور أولهم عذاب إلا من Maaf, geser sini Apa yang dirasakan? Mulai kayak ini gemeteran hmm. Tangan ini gemeteran mulai Mual? Uh, belum, saya masih berasa mau coba dokter Mau coba? nggak salah Saya ini lemah Saya gak akan menang lawan kamu Kamu sakti kan? Iya saya suka ketemu orang seperti dokter Itu yang saya rasa eh, ini siapanya yang ngomong nih? <laughs> saya mau tahu lebih jauh lagi Tentang apa? Tentang dokter Untuk apa? <laughs> apa? Mau ngetes saya? Ya Saya tidak punya ilmu Oh iya emang kerjaan saya kan? Saya tidak suka dicampuri. Oh kamu jahat sih. Dia kan pasien saya, dia baru sama saya. Mau sesu pulang gitu? Tidak jahat saya. Saya kan turunannya juga. Oh kalau jin turunan tuh tidak jahat gitu? Kamu ada di badannya, itu sebuah kejahatan, sebuah kezaliman Dia tidak nyaman ada kamu di badannya Dia yang zolim kepada saya Saya tidak diberi makan Iya kan, saya memang tidak mau Siapa yang zalim? Dia tidak pernah memberi makan seperti keluarganya yang lain Ngapa dia harus kamu makan, coba? Ya, karena kan saya menjaga dia Jaga apa? Aman kamu bisa apa? Hah? Bisa apa kamu? Ya, penting saya dikasih makan Kamu bisa apa coba? Mau apa? Jaga dari apa kamu? Kamu makan tuh lemah ]nya. Kamu loh makhluk lemah Jaga sok -sokan. Jaga apa kamu? Kamu tuh jadi benalu di badannya Minta makan Ini loh kami makan janik sendiri kerja Kamu makan minta makan Minta perlindungan sama kamu tapi keluarganya kan sudah memberi saya makan Ya itu kan mereka bodoh dan... Mau diperalat sama kamu Nggak ngerti agama itu Cuman dia ini yang tidak mau memberi makan Iya makanya Kamu mau diusir makanya ini Dengan izin Allah Nah Gimana Bisa mengusir Saya Saya nggak bisa Mana saya bisa ini dari awal saya ngaku kok tidak punya kesaktian, tidak punya keutamaan ini Cuma usaha. Ini suaminya datang dari bawa istrinya dari Kalimantan Timur, usaha. Semua orang usaha. Menjahat kayak kamu ini harus disingkirkan, emang? Saya tidak jahat. Saya cuma makan. Ini Cari makanlah kamu di alam kamu banyak kok. Makan apa potong tuh di toilet tuh banyak kok, makanan. Keluarganya sudah berjanji akan memberi sistem makan terus terus terus terus dan terus. Dah. Jadi mau diselesaikan baik apa secara buruk nih dengan izin Allah. Si masih mau sama anak ini. Oh ya udah. Dia masih mau kan? Kita mau ngusir dia ya udahlah. Yang punya badan. Bu. Dia tidak mau kamu ada di badannya. Iya, dia tidak mau. ya. Udah. Ya. أعود بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والما وحل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والما وحل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزر والما وحل لغير الله ب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 حري ما تعليق ملماي تتودموه لحم الخنزر غير الله به بالله من الشيطان الرجيم وأنه كان رجال من الإنس برجال من الجن فزادهم رهقا إن الشيطان لكم عدو ستخذه عدو إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين أحدثوا من المشركين قل إن صلتي ونسكي ومحياي وما مات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك عمرته وأنا أول المسلمين وأنه كان رجال من الإنس عدنا ب من الجن فزادهم رحمة Inna shaytana lakum aduun fattakhiduhu aduwa Innama yadu'uhizbahu liyakunu min مِنْ sa'ir Baratum براءة من wa rasulihi lalladina ahadu min من musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahua bidhalika wa ana wa an nahuka من min al insya' adu nabi rizalum min al jinni fazaduhum rohaka inna syaitan lakaum aduun sattakhduhu adu wa inna ma yaduun hisbahu liyakun min ashabi sair baraatum min Allah wa rasulhi ila ladin ahatum min qul لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنه كان رجال من الإنس يعودون ب رجال من الجن فزادهم رحقة إن الشيطان لكم عدو ستخذوه عدوا يدعو يدعوه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين أحدث من المشركين قل إن صلتي ونسك ومحياي ومماثل الله رب العالمين لا شريك له وبذلك أو مرتوه أنا أول المسلمين وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رحقا إن لَكُمْ لكم عدو فاتخذوه علو إنما يدعون حزبه ليكون أَصْحَابِ أصحاب براءة من الله ورسوله ل الذين أحدثوا من المشركين قل إن صلتي ونصي ومحيا ومامات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك ومرت وعنة أول المسلمين وأنه كان رجال من الإنس يعود نبي رجل من الجن فزادهم رهقا Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa Innama yadu'un hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir Bara'atum min Allahi wa rasulihi lalladina ahadum min al-musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu wa talika umirtu wa ana awalul muslimin وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ من الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُن مَّعَكُمْ خَبِيرًا بِمَا يَفْعَلُونَ إِنَّنَا يَدْعُو حِزْبَهُ لَنَكُونَ أَصْحَابِ السَّعِيرِ بَرَاءَةٌ اللَّهِ وَرَسُولِهِ salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu wa bidhalika wa mirtu'ana awalul muslimin Wa anahu kana rijalum minal insi yauduna birijalim minal jinnifazaduhum rohaqah Udah datang ya? Ayo masuk. Assalamualaikum. Di sini. Ya.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 قل إن صلّتِ ونسّكِ ومحيايَ ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرتُ وأنا أول المسلمين وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِيَعُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحْقًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَلُوٌّ فَتَخْذُوهُ عَلُوًا إِنَّمَا يَدْعُهِ زَبَهُ لِيَكُونُ مِن أَصْحَابِ السَّعِيرِ براءة من الله ورسوله لا الذين أعتم من المشركين قل إن صلتي ونسوك ومحياي ونمتي لله رب العالمين لا شريك له وبدالك ومرتوى أنا المسلمين الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض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 Baratum Min'allahi wa Rasulihi La Lezina Mechanics Baratum Min'allahi wa Rasulihi La Lezina Mechanics Meinen programmes Baratum Min'Allahi wa Rasulihi La Lezina Mechanics Mo Richt Iен Baratum Min'Allahi wa Rasulihi La Lezina Mechanics Musyriki Apa yang dirasakan Mbak? Ya? Apa yang dirasakan? Aduh berat, sebelah sini toh Ada ratuan satu <laughs> Ayo. Panas badannya? Hanya kayak ag agar ketegeng Berat ya di sini ya. Iya. Terima Islam? Nah, ikut saya masuk Islam. Ya? Kalau kamu masuk Islam, itu bukan suatu keinaan, bukan suatu kekalahan, itu adalah sebuah kemuliaan, sebuah kemenangan. Kalau kamu masuk Islam bukan berarti kamu tunduk kepada saya. Bukan berarti kamu jadi anak buah saya. Apa? Baratun min Allah wa rasulihi ladzina hatu minal musyrikin baratun min Allah wa rasulihi ladzina hatu minal musyrikin baratun min Allah wa rasulihi ladzina hatu minal musyrikin baratun min Allah wa rasulihi, rasulihi ladzina hatu minal musyrikin. Nyesek kan Ya gini, dorong. Dorong ke mulut, Mbak. Dari dada ke leher terus ke mulut. Ya, ya keluar <tuh> ha, Ikut saya masuk Islam. Ya bertabat kepada Allah. Kamu bisa jadi lebih baik kok dari yang sekarang. Oke? Okay? Ya. Ikut saya masuk Islam. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ والإنس إلا ليعبدون. إِنَّ الدِّينَ عند اللَّهِ الْإِسْلَامُ إِنَّ الدِّينَ عند اللَّهِ الإسلام. Inna dinu 'indallahi islam Baik, kita ucapkan syahadat. Okey? Mau terima Islam? Kalau kamu tetap kayak gini, nanti kamu masuk neraka jahanam.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 Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islaw yawma bima kuntum takfurun <tuh> Ayo ikut saya masuk Islam. Oke, okay? ayo kita ucapkan syahadat. Ayo. Ayo ikuti saya. Ya, Allah akan maafkan kamu kalau kamu bertobat. Ikuti saya. Ashadu Jangan pisahkan Tarat min Allah wa rasulihi la min al mushrikin awalam yara ladina kafaru anna as-samawati wal arda kanata raqan fa fataqnahuma fa fataqnahuma fa fataqnahuma fa fataqnahuma fa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 Baratum min Allahi wa Rasulihi laladhiina ahadu minal musyrikin Baratum min Allahi wa Rasulihi laladhiina ahadu minal musyrikin Apa yang dirasakan, Mbak? Belum lagi dong Hilang? Iya Hilang Berat di kepala sama pundaknya udah nggak ada Iya, tapi kayak tadi Teriak, itu langsung merinding sebadan saya ya lagi, coba lagi Dorong lagi Dah.... Al ikut sama masuk Islam Baratum minallahi wa rasulihi, La-ladhaba Min al-musyrikin Baratum minallah wa rasulihi, La-ladhaba Min al-musyrikin Baratum minallah wa rasulihi, La-ladhaba al tu... Baratun min Allahi wa Rasulihi laladina ahadu minal musyrikin Baratun min Allahi wa Rasulihi laladina ahadu minal musyrikin Kamu cari pasangan dari bangsa kamu sendiri Saya macam bercerita hijau Macam Isabella aja kamu Tapi kan وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي لَآيَاتٍ يَتَفَكَّرُونَ Dorong mbak, dorong mbak, dorong ke mulut, dorong ke mulut, dorong, dorong ke mulut, dorong ke mulut, dari dada dorong ke mulut, ayo dorong ke mulut Wa min ayatihi an lakum min bainakum wa Tolong tepuk tulang ekornya, tulang ekornya, tulang ekor Di bawah pantat, ya tepuk, tepuk, tepuk, tepuk, tepuk. keluar Wa min ayatihi an Fasubahana alladhi biyadihi malaku syai'i wa ilaihi turja'un Fasubahana alladhi biyadihi malaku tukuli syai'i wa ilaihi turja'un Ya, muntahkan, muntahkan, pak, muntahkan, muntahkan Muntahkan ya, Fasubahanallahi biyadihi ma lalmatu kulli syaihi lalaihi turju'um Ya, dah, dah. Sadar dah. Minum dulu. Tisuh, tisuh. Apa yang dirasakan? Gak. Belum ngerasain apa-apa. Heee, uh, dah keluar lah jinnya. Ini luka jawab? Kalik lah. <laughs> Jadi waktu datang sini, takut? Tidak, takut sih sebenarnya tapi kayak apa ya? Nantuk, gitu deh. Nantuk. Di jalan ada masalah? Ada. Macet. Oh emang macet ya? Iya. Kisah cinta dua dunia. tahu bisa rubah-rubah itu kan hanya tipuan, tipuan. di mulut saja iya. saya suka sama dia kalau Jin suka itu bukan buat dinikahin bukan dinikahin buat di disakiti buat dikuasai sama kayak dia bilang akun jaga Kedengarannya baik, kan? Baik. eh Ini penjaga, nih. Kalau perukianya akidahnya melenceng, dia bilang, "Udah, oh ini enggak usah dibuang, bagus nih." Ini jaga dari neneknya, loh. Dijaga sama jin, padahal dia bukan jaga. Dia nguasain, misalnya gini: ini katakan, ini rumah nih, misalnya ya, rumah <tuh> ini kompleks, perumahan terus rumah ini terbuka. Rumah ini terbuka Kosong di dalamnya Suatu hari kosong, tak penghuninya lagi keluar Lalu si penjahat ini masuk ke komplek Dilihat, eh rumah ini kosong nih Dia masuk Sehari dia tinggal di situ Makan, minum, tidur Dia beraktivitas dalam, dalam Sehari, dua hari, belum ada orang yang datang Akhirnya tiga ada satpam komplek Nanya, kamu siapa kok ada di, di, di rumah ini Dia bilang, oh aku penjaga rumah ini Iya kan? Aku penjaga kalau di ngaku aku perampok ya udah ditangkap kan. Aku penjaga ya supaya ndak diusir, supaya bisa tetap gitu. menguasai rumah ini gitu. Apa gitu, ya. yang dirasakan sekarang? Atau lega tapi masih sedih. Udah lama kayaknya nih Kayak kayak orang kayak kehilangan. Kaya iya, gitu memang kalau jin leluhur tuh kayak gitu. Dari kecil kayaknya nih ya. Dari kecil, keluarga suka itu Ritual Tapi saya ya. gak pernah sadar gitu kalau Itu kebuaya kah? Iya Buang-buang kan? Buang-buang kan? buang namanya? Iya oh -oh. sama kayak di Pontianak Di ya, Banjar kah? Mama. Banjar Banjar ya, ya, ya Itu kesamaan Kembaran uh -huh. Istilahnya sama? Kembaran ya. buaya? Tapi kalau saya bukan dibilang mama itu bukan kembaran sih memang Maunya diikut, jadi nah. orang tua yang kasih makan Iya Jadi mereka itu maunya saya lagi yang kasih makan Tapi iya. karena saya menolak hmm. Kayak gini dok iya. Ini, kalau kasus uh, Jin leluhur Yang disembah tuh kayak gitu Yang diagungkan disembah Dia nanti cari anak keturunan Yang bisa dia peralat untuk Melanggengkan kesyirikan itu Kalau diantara ini Ada yang Hijrah nih misalnya kayak gini, itulah yang paling diganggunya, itulah yang paling disakiti. Mau nikah kesurupan, mau nanti punya anak, mau hamil diambil anaknya ke apa, uh, uh, ke Pokoknya hal-hal yang sehingga gini, gini. Pernah ndak uh, uh, melihat di kampung atau di di masyarakat sana itu, kalau mau apa-apa harus bohong-bohong anak mau naik tojang istilahnya, mau naik ayunan buang-buang mau nikah buang-buang dulu kemarin tuh kasusnya pas malam mau kan dok? iya katanya itu kurang apa aja sih mm -hmm. Kalau tadi orang banjir tuh penduduk ya katanya itunya kurang yeah. Ya udah jadi dari malam itu dong makanya diganggu kan iya, pas mm -hmm. pokoknya mulai awalnya dari pas malam mau nikah iya yeah. jadi kayak, kayak preman gitu kayak preman mau lewat sini bayar dulu mau ada ini bayar dulu, biar aman, tidak saya ganggu Jadi mereka tuh suka tuh kayak gitu. pakai logika aja. jin itu nyari makan di alamnya, kira-kira bisa nggak sih? bisa kenapa minta dengan manusia? karena itulah bentuk pengagungan kepada dia bagi dia itu suatu kenikmatan, karena jin itu kan uh, derajatnya itu lebih rendah dari manusia kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi jin itu jin yang paling soleh pun it, kan jin kan ada yang soleh ada yang muslim ada yang kafir kan jin yang soleh sekalipun terhadap manusia itu lebih rendah lebih terhina derajatnya bukan kemampuannya ya kalau kemampuan kita sih kalah lah kita ndak bisa terbang mereka bisa terbang kita mau dari Pontianak mau Jakarta ini naik pesawat dulu Nah mobil lagi. Jin tuh kalau mau pindah tempat tuh cepat, Set langsung pindah. Sana sini. Kan? Jin tuh ada yang kuat. Ngangkat singgah sana coba. <laughs> Ngangkat singgah sana. Kerajaan. Istana diangkat. Dia punya kemampuan. Kita mana bisa kayak gitu. Kalau secara kemampuan, kekuatan gitu ya. Kita ya kalah. Tapi kalau derajat di mata Allah itu kita lebih tinggi. Kita lebih tinggi. Nah mereka itu ada semacam keirian gitu ya, keirian masa kita yang hebat kok lebih rendah dari dia gitu kan dulu jin itu yang tinggal di planet bumi nih yang mengelola bumi itu jin itu sekitar 2000 tahun saya lupa itu kata siapa ya ada saya baca di buku Imam Ashuyuti, jin itu adalah penduduk planet bumi selama 2000 tahun Kemudian mereka tuh berperang Membunuh, menumpahkan darah istilahnya Nggak tahu darahnya warna apa ya, <laughs> ya Istilahnya gitu kan, Istilah itu Saling menumpahkan darah, saling berperang gitu Saling membunuh Lalu Allah menciptakan Adam kan Waktu Allah mau menciptakan Adam Sesungguhnya aku Ingin akan menciptakan Menjadikan khalifah di muka bumi Khalifah tuh artinya pengganti Kayak Abu Bakar Waktu Nabi wafat yang jadi pemimpin abu bakar, nah abu bakar itu sebut khalifah, pengganti nah mereka tuh digantikan oleh manusia Nggak terima terimalah ya mereka menyingkir ke lautan, ke gurun, ke gunung kan? tapi ada juga yang akhirnya tinggal bersama manusia, di rumah, di hotel di jalan, di mana-mana bahkan tinggal di badan manusia ya akibat adanya persekutuan antara manusia dengan mereka Tadi itu minta perlindungan, minta bantuan. Misal kayak saya nih, saya kan terapis lagi, istilahnya kan pengobat gitu ya, terapis rukiah. Misalnya saya minta bantuan jin, saya buat perjanjian dengan bangsa jin. Jadi khodam saya, nanti bantu saya. Kalau ada pasien, eh, kalau ada jin di badan pasien, saya nggak perlu baca-baca, nggak perlu ngafal-ngafal ayat. Ngapain ngafal-ngafal ayat? Susah. Mending selawat aja. Allahumma ala Muhammad Terus saya tarik misalkan Yang narik itu bukan saya, si khodam saya si, Dia jin juga gitu kan Karena ya kodamnya Jinnya saya lebih kuat dari Yang punya pasien nah, Jadi bisa menang saya Saya tarik, saya gerakan gini-gini aja nih nah, Padahal Yang energinya itu ya jin saya si Maksudnya itu kalau yang orang Pakai kodam itu Itu, itu bentuk perjanjian nah yang model gini nih, saya juga sering ketemu nih, di tempat saya di tempat saya yang kasihan tuh, itu pas nikah itu ya. susah sekali kesurupan, bukan cuman bukan cuman sakit kepala bukan cuman pingsan berputar, gak bisa bangun kesurupan eh, loh, kan? dari 7 bulan loh, yang eh, hari kesurupan kan? iya, eh, apa hmm. kadang, misalnya dari eh, malam kadang dari jam-jam 4 sore itu tembus sampai subuh iya di tempat saya tuh juga ada. Kok, kok nih? saya pernah tuh, saya pernah ngadepin. di ruqyah ndak bisa. ya kalau darul lah ya. apa jinnya kuat atau gimana ya? atau ada penghalang doa. penghalang doa ngerti enggak? ada penghalang doa. entah kan gini ruqyah itu kan dua aspek ya aspek peruqyah sama aspek pasien. penghalang doanya ini entah dari saya apa dari sisa dari si, si pasien dan keluarganya kan gitu. Ada penghalang, jadi tidak bisa. Akhirnya, keluarganya manggil dukun. "Manggil dukun, ya udah dukunnya kan komunikasi." "Kenapa?" katanya. "Aku udah empat tahun tidak dibuatkan. Marah, loh, marah sampai kurus kering orangnya. Kurus kering masuk puskesmas saya, macam tengkorak, macam tengkorak bebal kulit." rambutnya, dia ibu-ibu, dia kan awalnya kan pakai jilbab kan waktu di ruang rawat tuh pas saya datang tuh itu kesurupan terus loh dia tuh dibawa puskesmas keadaannya tuh kesurupan gak sadar dibawa ke rumah sakit di ICU, masuk ICU kan, diagnosisnya tuh penurunan kesadaran dia ndak sadar kalau di medis tuh kayak delirium, istilahnya itu delirium ndak sadar terus ngomong ngeracau gitu di CT scan segala itu, ndak ada nggak, apa maksudnya normal, masuk ICU Duh, eh, dua hari ya terus dipulangkan kata dokter ndak ada penyakit apa apa akhirnya dibawa nah yang di puskesmas tuh di ini udah lepas ini ndak bisa di apa apa kan rambutnya itu ini apa ngerenjang gitu apa namanya kayak Cidra. apa cigrak yang kayak orang kesetrum tuh oh. rambutnya uban ini tongkorak, mukanya ini, matanya cekung ini cowong jalan pasca infus, ya Allah kayak mayat hidup, itulah tuh saya udah coba rukia kan, e, dibawalah dukun ke situ sama keluarganya, minta, minta itu, buang-buang, buang-buang tuh sesajen, ya. ya, ketan putih, ketan kuning, ketan merah, ketan hitam, ayam panggang satu ekor, telur, apa lagi, rokok. Kopi. kopi itu dilarung ke sungai katanya buat siapa? buat buaya kan eh? buat itu maksudnya jin buaya jin buaya di sana apa namanya? Puaka apa? apa? kalau di Kalimantan Limur sih bilangnya kalau datuk gitu datuk? iya datuk ah untuk datuk datuk puake puake apa? wah ke buaya oh ya maksudnya itu jin buaya dia kalau masuk ke badan dia di kayak buaya gitu yeah. saya lihat nih kamu apa nih cicak kata bilang <laughs> marah deh buaya kalau keluar harus kasih telur keluar enggak? enggak mau kasih makan dulu apa kau mau telur telur kasih telur kalau pengobatan sama dukun yeah. dikasih telur telur ayam kampung lo kan pastinya kesurupan tuh kasih telur ini baru dia sadar, keluar itu harus sadar itu kalau di sana sana dia kalau di jawa, selatan jawa kan ular kan iya yeah. ular lah pokoknya yang kerajaan di laut selatan <laughs> kalau di tempat kami ini yeah. buaya tahu dinosaurus ada apa zaman <laughs> dulu kali ya manusia purba <laughs> jen-jen dinosaurus <laughs> wujud dinosaurus sekarang apa yang dirasakan saat ini dok nggak merasa nggak ngerasa apa-apa sudah pernah dirukia belum kalau rukia sendiri pribadi kayak gini belum tapi pernah ikut rukia Ma. yang masal hmm. itu dok itu benar ada reaksi <tuh> uh, reaksinya waktu itu muntah muntah kapan itu sudah lama sudah lama Iya, semalam Wah. ikut yang online. Tadi yang, malam. Tadi malam. Yang tadi malam. Iya, oh. yang tadi malam ikut online yang dari Dokter Live tuh. Nah, jam saya 9 kan? Ya. Ikutin hah, begitu dikirim langsung merasa yang eh semalam kemarin, aku, kemarin dok maaf dok kemarin kemarin iya hmm. kemarin pas waktu Dokter Live itu itu kayak badan tuh eh, langsung sakit gitu kepala sini tuh hmm. yang kayak tadi itu mual hmm. jadi kayak dari perut tuh kayak dorong mual, gitu, mual gitu rasanya. Oke. Okay. Sekarang badannya terasa ringan? Enteng? Uh, iya. Oke, okay. kita cek lagi ya. Apa yang dirasan sekarang? Di sini kayak nyucuk. Oke. Okay. Sakit enggak? Nah, sakit enggak kalau kesurupan tuh? <tuh> uh, selesai itu Badannya kayak sakit kan? Persendian ini kayak iya. sakit semua. Kenapa tahu enggak? Karena waktu kesurupan tuh ototnya pada tegang ada tegang makanya habis itu sakit badannya lemes habis dari ruqyah tuh pulangnya tuh lu capek banget rasanya itu jadi gak usah kesurupan aja ya gak usah kalau bisa gak usah, tadi tuh kata Rola langsung kesurupan kan iya pada nanya lagi kita tuh tanpa saudari kesurupan ya kaya itu iya kayak tadi itu kan manggilnya sama dia bisa ngikutin semua bahasa itu kalau udah lama tuh kayak Bentuk gitu suaranya iya. nggak ditahu, nggak orang tuh tahu semua ya. Jadi kalau saya sudah peka betul kan, hmm. ah masuk ini bukan dia nih gitu kan? Sambungin hmm. aku hmm. sudah pas lagi itu sudah. Jadi ya. aksesnya udah full lah kemana semua bisa diakses. Iya. Apalagi cuma ngakses otak, ngakses bahasa, ngakses memori. Makanya tadi itu kayak kayak ya, acting kan, awal-awal tadi itu. Belum belum nah. belum curupan. Dia nggak yang suaranya, itu kan baru baru habis dia dibacakan ya. Biasa. Awalnya itu kayak biasa, kayak ngobrol biasa gini dia, hmm. kayak orang acting gitu. Hmm. Kalau orang nggak nge- gitu. nah, tadi itu waktu lagi ngobrol, hmm. aku apa pengen ngetes kamu. Ya, ya. Aku senang, ya. deh. Aku, senang ya, ya, kamu. aku senang ketemu kamu. Oke, okay. sekarang minum lagi air oke ini niatkan ya biar dia keluar, intinya biar dia keluar aja ya bismillah, aong dubillah himine shay tuan فالتاليات ذكرى inna ilahakum lawahid Rabbus samawati wal ardi wa بينهما ورب المشارق إن masyariq Inna الدنيا samaa dunya وحفظ من كل Wa hifzan min kulli La la wa min kulli wasib. Apa yang dirasakan? Uh, masih hujuk, tapi kayak pengen keluar dong. Ya. Pengen banget. Ah, pengen tinggal kel berkisah. tinggal keluar aja Insya Allah. Gini, dorong ke mulut Biar dia keluar. Apa yang dirasakan Mbak? Belum, dong Nggak ada. Sini airnya. Ayo. Dorong, dorong. A'udhu <tuh> billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idha wa وَمِنَ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ Wa safati safaa fa za jirati za jiraa fa ta liati di kiraaa. In laha kumla wa وَحِفْظًا La Ya, Alhamdulillah Saya ikut saya masuk Islam Ya, oke Tetap dok masih sakit. <laughs> Kira jednya. Masih. Ih oh, sadarku. Kau sadar. Tapi sakit banget. Ya, gini. Usap ini. Biar biar suaminya, biar suaminya. Ya. Luar. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli saya dia ih tur jam. Benda ni rasmin tak? Ini. Dah Alhamdulillah. Ya. Ya, minum. Cuba minum. Hilang? Alhamdulillah. Boleh pinam lagi? Silakan Dah Coba gini Letakkan tangan di perut Terus dorong ke mulut Siapa tahu masih ada Silakan keluar lihat mulut Apabila masih ada di badan ini Fasubahanalladhi biadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in warawat mulut. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي يباريه شيء ورهي السبحان ya. ya, keluar pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, keluar mulutnya, pelan-pelan, semuanya keluar, semuanya keluar. Keluar dari ilmunya Ada <laughs> apa <coughs>